Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abim di pusat tutorial desain gratis asas Sekarang, jika saya sudah mempunyai action script semacam ini Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengeceknya dengan di sini ada di script contain error Oke, okay. kita mendapatkan script yang error karena memang script saya memang bermasalah di sini. Jika saya hapus di sini. Sekarang script saya adalah benar dan jika saya klik di area sini, this script contain no error. Tidak ada error sama sekali dan oke, okay, kita bisa melanjutkan. Lalu bagaimana kita bisa memberikan fungsi tertentu ke flash? Oke. Okay. Saya menghapus script dan oke okay, saya tutup action. Dan di sini saya membutuhkan yang namanya timeline. Saya sudah mempunyai timeline di sini. Oke, okay, saya meletakkan di sini. Anda bisa menghilangkan apapun itu. Dan Anda bisa menuju ke sini. Ada klasik. Maka akan berubah seperti itu tampilannya. Ada debak, maka kita akan mempunyai semacam ini ada designer kita mempunyai semacam ini dan Anda bisa mengaturnya di sebelah sini oke, saya memakai klasik dan otomatis di atas sudah ada layer satu dan kita bisa memberikan action script di sini frame pertama atau frame selanjutnya Anda bisa memberikan action script tertentu di di setiap frame -nya. Dan untuk memudahkan saya mendeteksi bahwa ini AS HM script atau bukan, saya memberikan nama di sini. Klik dua kali lalu AS3. Saya memberikan AS3. Dan di sini saya seleksi lalu saya menuju ke window action otomatis. Sekarang saya akan mendapatkan tampilan yang berbeda. Jika Anda perhatikan di sini ada satu titik bulat. Jika saya memberikan variabel di sini. Otomatis di sini sudah ada titik dan tandanya seperti ini, ada titik 2. Berarti di area sini sudah ada isinya. Oke, seperti itu, saya lanjutkan dan saya memberikan variabel go mungkin semacam itu, lalu tipenya adalah string dan isinya mungkin semacam itu, lalu bagaimana kita bisa menampilkan ini kita bisa menampilkan dengan trace jika kita memakai software-software programming bahasa-bahasa programming selalu ada cara untuk menampilkan sesuatu dan ini penting karena kita membutuhkan pengecekan sebelum kita mengeksekusi script. Oke, intinya seperti itu dan oke saya memberikan trace. Mungkin saya langsung memberikan nama variabelku di sini. Saya copy dan paste di sini. Dan sekarang jika saya eksekusi tidak ada script yang error dan jika saya masuk ke control test movie maka di output saya sudah mempunyai asa studio bagaimana jika saya memberikan tipe yang lain umpamanya saya copy saya paste dan di sini variabel 2 mungkin dan saya memakai, bukan string, tapi semacam ini. Jika kita memiliki string lalu tiga dan saya memberikan plus dan variable dua mungkin semacam ini. Dan jika saya cek, tidak ada yang error, saya klik control, test movie. Oke, okay. di sini saya mempunyai error karena memang data type-nya itu tidak diperbolehkan. Jika saya menggunakan string, saya harus memberikan tanda kutip. Dan sekarang, jika saya kontrol test, saya mempunyai Access studio 3. Oke, okay, seperti itu. Jika Anda menggunakan string, apapun itu, Anda harus menggunakan tanda kutip. Jika saya menggunakan INT ah, number, maaf number, di sini baru kita tidak membutuhkan semacam tadi. Jika saya tes movie, saya akan mempunyai sama as studio 3 Oke seperti itu dan anda bisa memberikan banyak hal, mungkin Anda ingin memberikan spasi atau koma dan spasi, Anda bisa memberikan itu, lalu plus lagi jika saya memberikan seperti ini saat saya tes movie, maka saya akan mendapatkan asa studio, koma 3 dan ini bisa kita tampilkan di komponen flash mudah-mudahan Anda bisa memahami ini dan saya akan membuat komponen flash tag di sini saya memakai dinamik tag dan oke okay, saya memberikan instan name instant name adalah sesuatu yang kita butuhkan di flash karena dengan memberikan instant name kita bisa memerintahkan komponen-komponen tertentu intinya seperti itu dan di sini saya membuat mungkin agak besar Saya mempunyai ini di instaname, saya copy, saya menuju action script lagi, dan saya menuju ke timeline, saya seleksi frame 1, maka saya akan mendapatkan semacam ini. Dan, saya akan menampilkan di sini, nah, paste tag sama dengan saya memberikan ini, saya copy, saya paste, dan titik koma. Jika saya cek apakah ada yang error, oke tidak ada yang error, maka kita bisa tes movie. Oke di sini saya sudah mempunyai tag cuma tidak terlihat. Oke saya menuju ke sini lagi, lalu saya menggunakan untuk memperpanjang. Jika saya tes movie lagi, saya sudah mempunyai asas Studio .3 dan oke okay, ini ini adalah contoh sederhana bagaimana kita menggunakan Action Script dan saya sudah menjelaskan tentang variabel dan beberapa hal yang lainnya. Kita lanjutkan fungsi-fungsi lainnya di video-video selanjutnya sampai jumpa, salam